Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, periode 2 Oktober 2022, ditetapkan pada 18 Oktober 2022 telah menyepakati sawit umur 10, 20 tahun turun 699 per kilo menjadi Rp2,340,96 per kilo. Rapat berikutnya, Rabu, 10 November 2022.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 sawit umur 5 tahun 2142,60 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 2185,30 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2223,63 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2258,55 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2288,14 rupiah per kilo, Sawit umur Oktober dua puluh tahun dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan enam rupiah per kilo. Sawit umur dua puluh satu tahun dua ribu tiga ratus sepuluh sembilan rupiah per kilo. Sawit umur dua puluh dua tahun dua ribu dua ratus delapan puluh empat dua nol rupiah per kilo sawit umur 23 tahun 2.253,16 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2.217,77 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2.137,90 rupiah per kilo. Harga Minyak Sawit Mentah CPO, ditetapkan Rp10.557,33 per kilo dan harga inti kelapa sawit, Kernel, Rp5.337,83 per kilo dengan indeks K91,64 Sekian harga sawit untuk tanggal 19 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.